ya ya ya yuk Kembali lagi bareng Mamang lu semua ya Di mana lagi kalau bukan di Mamang Bradshot Official Channel ya cuy Seperti biasa ya brodi Kita di sini akan membagikan pola-pola gacor Dari game Gates of Olympus ini Beserta bocorannya gitu ya, cuy Untuk lahan bermain Mamang sendiri Masih setia menemani lahan tergacor Terkecil, terpercaya, rekomendasi di tahun 2022 ini, anjing langsung dikasih empat ya bro deh Merekan ya, cuy, sekitar 12 ribu ini di bet, anjing, ayolah kasih cuy Oh iya cuy, untuk lahan bermain mamang masih setia menemani lahan tergacor, terkecil, terpercaya, rekomendasi di tahun 2022 ini cuy Dimana lagi kalau bukan di autospin 88 cuy karena di autospin 88 ini lu mau jp berapapun pasti dibayar kontan gitu cuy Dengan transaksi depo dan WD dijamin super duper cepat padat akurat dan terpercaya ya guys ya Pokoknya jangan ragu lagi lah cuy Karena autospin 88 juga merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia Dengan tingkat kemenangan RTP lebih tinggi daripada situs yang lainnya ya guys ya Langsung aja cuy untuk link pendaftarannya udah memang di tentang channel gitu kan boy Gue ya, gas, gas, ya, gue cuy. Oke, Joy, tanpa berlama-lama lagi, cuy. Langsung saja kita game-nya, boy. Boy, di sini agak sedikit dustasi anjay anjay. Kita di sini bermodalkan 100.000 perak saja gitu kan cuy, ingin menghancur leburkan gitu kan boy. Si Kak sini, cuy, kali aja dikasih yang mantap-mantap ya boy. Ini by the way kita dapat gratis anti bait 10k anjay. Kali aja gitu kan cuy jadi paus boy. Pokoknya terus agak skin gaskin, skin cuy. Edih, cuma dikasih 365 ribu sayang-sayang ya -sayang, cuy Padahal itu bed sepuluh ribu gitu cuy Kalau beli itu satu jetian ya Oke lah pokoknya simak terus polanya cuy Karena di akhir laga dan di pertengahan laga ada Kejutan yang spektakuler pokoknya ya guys Pokoknya salam JP salam sensasional lagi guys ya Gas cuy Oh, yeah.